Kita serba sedikit uh, pengetahuan ataupun ilmu yang boleh kita ambil dan kita kutip daripada ayat 246 surah Al-Baqarah iaitu tentang kisah pelantikan Talud sebagai pemimpin ataupun Raja Bani Israel ketika zaman Nabi Allah Samuel alaihi salam dan ketika itu Talud-Talud ni zaman hidup dia, dia telah mengahwinkan anak perempuan dia dengan dengan siapa? Dengan Nabi Daud tulah. Tolut telah mengahwinkan anak perempuan dia dengan Nabi Allah Daud alaihi dalam satu riwayat yang mana kalau dia kahwin dengan anak perempuan Tolut, otomatik Daud dengan Tolut jadi bagaimana? Jadi guna? Pak mertua dengan menantulah. Anak perempuan Toluk tu dikawinkan dengan Nabi Daud. Jadi Nabi Daud dengan Toluk antara pak mertua dengan menantu. Ha, jadi zaman Toluk ni adalah zaman permulaan. Kebangkitan kembali Bani Israel. Dan zaman Daud dan Sulaiman dikenali sebagai zaman The Golden Age. Zaman keemasan, zaman kegemilangan bagi Bani Israel. Selepas Nabi Sulaiman wafat dah zaman kehancuran hancur, hanjo hanjo sungguhlah sampailah zaman nabi allah isa pun kita tengok palestin tu di bawah pemerintahan siapa zaman nabi isa lahir bawah bawah siapa <coughs> bawah siapa palestin nabi isa tu kalau kira siapa nak salib dia tu siapa yang menjalankan hukuman salib tu orang yahudi ke rom orang yahudi ke rom <coughs> rom Nah abad selepas kejatuhan zaman Nabi Sulaiman tu, panjang masa dia. Mereka sentiasa dijarah, sentiasa diserang, sentiasa ditawan, sentiasa ditakluk. Sampailah kelahiran Nabi Isa pun, Palestin. Tempat kelahiran Nabi Isa tu, masih lagi di bawah pimpinan kerajaan Rom. Cawangan lah. Sebab pada masa tu, pusat mutlak dia, Byzantium Timur ni berpusat di mana? Di Byzantium lah. Di mana Byzantium? Ah, Byzantium. Rom Timur di mana? Dulu Sultan Muhammad Al-Fatih lawan siapa? Dulu Sultan Muhammad Al Fatih lawan Byzantium kan? Ah, mana Byzantium? Kawasan Tur, Turki itulah. Turki, Syam, Syria tu hang tu Byzantium, tu pusat betul dia. Jadi salah seorang wakil tu di Palestin iaitu Raja Herodes kan. Raja Herodes itulah zaman Nabi Allah Isa yang nak kena salib tu. Sampailah mereka ni berpecah-pecah sampai di antara mereka sanggup mendatangi bumi, Madi bumi Madinah. Apa kisah mereka nak piduk Madinah? Sebab mereka nak cari siapa? Nabi akhir Nabi akhir zaman yang disebutkan yang diramalkan dalam kitab Taurat dan Injil mereka. Tapi kenapa mereka tak di tak piduk Mekah? Kenapa tak piduk Mekah? Depa tahu dak Nabi akan lahir di Mekah? Depa tahu nak Nabi akan lahir di Mekah. Depa tahu Nabi akan lahir di Mekah, tapi kenapa tak piduk Mekah, piduk Madinah? Kenapa piduk Madinah? Sebab depa dah marking awal-awal. Nabi lahir di Mekah, kemudian Nabi ni, hak kata betul-betul Nabi ni, dia akan berhijrah ke tempat yang mereka ada tu. Satu masa, dia akan hijrah tempat yang mereka duduki sekarang. Iaitu di bumi Madinah tu lah. Jadi nak membenarkan kenabian dan kerasulan Muhammad, Muhammad tu kena hij hijrah. Jadi hak lahir tu biarlah. Hak lahir tu lahir, kemudian dia akan hijrah di sini sepatutnya apa yang mereka buat melalui kitab-kitab yang mereka terima daripada Musa mereka terima daripada Isa bila bertemu dengan Nabi Muhammad di Madinah patut buat apa? hak betulnya, beriman dengan Nabi terakhir ni percaya dengan Nabi terakhir ni jadi pengikut Nabi terakhir ni tapi apa yang mereka buat? mereka lawan Nabi mereka tentang Nabi, mereka serang Nabi, segala agenda segala perancangan, segala konspirasi apa yang mereka tak buat pada Nabi hak zahirnya, hak batinnya hak atas daratnya, hak bawah tanahnya sampai mereka ada perancangan nak bunuh Nabi berapa kali cuba nak bunuh Nabi termasuklah seorang wanita Yahudi bubuh racun pada pada apa? pada kambing kan? pada kambing Nabi makan kambing tu, padahal sebelum tu Nabi tahu tak kambing tu ada racun? Nabi tahu tak kambing tu ada racun kalau kita kata eh, kalau Nabi tahu takkan Nabi nak makan mesti Nabi tak tahu, Nabi tahu sebelum Nabi makan tu daging tu dah bercakap bagi tahu kat Nabi dia tu sudah diracuni kalau kira patut Nabi makan ke tak makan contoh kalau kita nak makan nasi kandak tiba-tiba ayam tu kata ustaz jangan makan aku ni aku ni mamak tubuh racun dah oh, sudah saya ni kontroversi pula kita cakap tapi nak bagi mudah faham. Agak-agak nak makan lagi tak? Kalau kalau ayam tu cakap dah. Aku ni kena racun. Tinggal terus lah. Keluar terus kita. Tapi dah tahu dah makan juga. Ha, apa hikmah di sebalik peristiwa tersebut? Dan kesan-kesan daripada diracun ini dibawa oleh Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Kesan-kesan itulah Bukan kata disebabkan racun tu Rasulullah wafat sampai ajal semua orang mati, semua orang meninggal termasuk Nabi-Nabi dan Rasul. Tapi itulah hakikat yang Allah nak cerita tentang Bani Israel sebelum ni. Hakikatnya, poin cerita tu apa? Sembang, gebang besar. Itulah poin dia. Sembang apa? Sembang, oh lantiklah pemimpin. Kita nak pergi perang ni, nak pergi perang ni. Kita dihalau keluar daripada kampung, halak dikeluar ni. Berpisah dengan anak-anak, perang, perang, perang. Bila betul-betul perang diwajibkan, hmm. sembang lebih. Ha, tak mau jadi lagu ni inilah yang berlaku kepada Bani Israel dulu, bukan Bani Israel dulu Israel ni pun penakut juga sama ya sama ya ha, Israel penakut tu biarlah penakut dan kita juga perlu bimbang jangan pula kata nak tuduh Israel penakut, nak anggap kita tu berani, belum tentu lagi kita pun berani, tapi cuma pesanan Nabi dalam hadis akhir zaman apa dia Penyakit al tu. Penyakit al tu akan dihadapi oleh umat Islam. Iaitu cintakan dunia dan takutkan kematian. Ramai tak masa tu? Ramai. Tapi Nabi anggap macam buih-buih di lautan. Tak ada pendirian, tak ada maukif, tak ada pegangan. Buih di lautan tuan-tuan tengok macam mana? Kalau ombak bawa ke kiri dia pergi mana? Buih-buih di lautan tu, kalau ombak bawa pergi kiri dia pergi kanankah? Dia pergi kiri. Kalau ombak bawa pergi kanan, dia pergi kanan. Ramai. Tapi tak ada kekuatan. Tak ada pendirian. Sak kata lagu tu. Yang berasa kuat kau tu, dia pergi kuat ni. dia berasa kuat kau ni, dia pergi kuat ni. Yang ni, mana satu betul ni. Sak pergi sana. Sak pergi sana. Sak pangkau sini. Sak pangkau sana. Oh, tu saja tu. apa <laughs> faham lah. Macam tak ada pendirian sahaja. Itu ah, bahaya dia. Bahaya dia. Hakikatnya, Nabi sebut dua teras tadi. Cintakan dunia takut mati. Dia takut nak meninggalkan dunia ini berserta dengan kemewahan-kemewahan yang dia dia kecap dan dia capai. Berat tuan-tuan nak tinggal ni. Kalau tanya secara persena peribadi ni, kalau kita masabah diri pun, kita hidup ni cari macam-macam dah. Eh, rumah dah ada lima biji dah. Kereta besar-besar, motor besar-besar agak-agak macam mana, nak mati ni kena tinggal semua ni, berat tak berat, berat tuan-tuan, kita sendiri pun rasa berat kita bersusah payah, letih payah dah dalam hidup nak cari semua benda ni nak dapatkan semua ni tapi satu masa kita akan tinggalkan kesemuanya diakibatkan susah nak tinggalkan benda ni lah yang jadi masalah termasuk bila takut mati ni perang-perang ni, dia lagi umur panjang ke, lagi pendek umur kalau masuk perang ni Secara adat lah, kita kata, oh aku sukalah perang. Pasal apa? Perang ni biasa panjang umur. Tak ada orang kata lagi tu. Perang ni lebih memendekkan umur. Lagi cepat menemui kematian. Kalau kita kata secara ikhlas, mati syahid lah. Walaupun kata sebut syahid-syahid sekalipun, ramai orang tak wani. Oh, lebih dah ni, lepas setengah ni. Boleh faham tu lah? Boleh faham tu. Jadi kita berhenti setakat ni. Mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita dan sentiasa meluruskan pandangan kita terhadap agama yang ada keterkaitan dengan Quran dan Sunnah Sunnah Nabi-Nya. Wabillahi taufiq walhidayah walsalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.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 وجميل توكل عليك وأحياب على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير، وصل الله على سيرنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.